Indonesia berapa orang yang ngaku muslim tapi tidak sholat alatannya sholat, admi sholat lagi itu yang kemerah ya Rabi coba, bila belok kita madhab tentang minggu sampai ke masjab ke milik ini dikenal Masjid jauh itu kejadian, orang wong yang dalan jalan Aku akasi kita rasio dengan waktu tertentu Orang-orang yang rapi orang-orang yang Ya Orang-orang yang berjalan masjid pun nah, nah, terkenang di Jakarta hotel hotel itu Tidak tidak nakal-nakal Siapa ini? Hahaha Bagaimana sudah Ya kalau siapa di Waduh nek leban dekan kolen iki nak Islam Daud az-Zikri. ilmu Diisiwak, kalau ngaleng setrek sampai itu gara-gara mempertahankan hara Ya, mertu semakin, es panggung, pemeranotan, kita pun punya tangan, nak rasulullah gak manis kan, terus dikenal, berwali di masuk Tapi wali matul urus saya kehilangan tuh, geng. Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Ame nanti medikan, mantu ia ilawali mati urus dan palem ujigga, aso algalot. Uang diundang mengesaini negara kok gagal. Iku juragan ini banding. sensitif. amu sofa es menjelaskan di di Sebab itu, lama darah ini, sahih itu, Raku jurusnya, orang lain, Pokoknya, ikhlas, ono pengumuman, di B ono penting untuk Kami dilamar Iku kurang lewat izal, kurang itu. Lihat saja kejadian Allah. -ah, iya, jangan saya uji dulu. Gitu. Lanyak mata lainmu, berarti kalung-kalung mutasi bisa zaman tragis di penjara. Di atau orang kiai kalung mutasi. Iku tetap akhir saya meskipun sih, aku kalau jauh lembut, atau tetap akhir saya ini. Mertua inti dari kadesa ini, ikut iklan, bunuh umum, nonaktif, abu jumin, sidu ini kalian nih, kawin, Gowo, lorot, -sir -sir undang saya tapi itu belum banyak masih kalau tertutup masih tidak ma wali, yang tahu lebih salah, lebih rap Nah, lalu dirami tujuannya dan jawab itu itu rabiudo wamilio jelaslah eh sok. E, so. Tapi pertanyaan nah, <tuh> secara nah, ini ya, us ngerti syarat nanti nunggu dari Tujuannya kan halau tapi untuk rasanya aneh tapi untuk nunggu di tapi mau gitu. berdua, tapi maksimum ngerti, anak ini tuh jatuh semuruh ada suku media, dari di duit Mudah-mudahan Jakarta kan belum rontok gampang, padahal tambah rontok, kan, dalam kan cukup karena bisa. kalau kecil itu tapi pulau tetap haram, Jadiku saya mau kurang, karena ini kurang, malah mau entah itu dikurang, karena ini. kalau yang lain harus protes, tidak bisa, ini harus ditambah Kalau tidak kita tambahi, menjadikan perdinaan terselubung. Jadiku uang demo protes sesuai protes yang tapi rumoyok sing dikehendaki menyangkut nega. Jadi itu di awal Dan menurut proses itu kaya enak di kota-kota. itu adalah senindalan. Boleh hakat. Boleh wali. nuruti Oke, dalil-dalil. Boleh takbir singjane, tak apa hakim hakim Oh Mula-mula yang terjadi di Jakarta Yang lalu ini ditakbir wajah dari Kilihan wes kalau tidak menuruti nasi rata Balim, Balim, Balim, Jalan Menilai seperti ini Sama-sama Mula-mula yang lebih menurut ini lebih senang Tak menghati mulia orang bulan berhidup Kalau ini tak menghati menghati harga pengirahan Jadi masalah-masalah sana itu penting sekali Dulu, kalau ini Genggolan ini tia, kawin juga, tahu benda -benda, kita lakuk, ada yang aku benda, kawin tiga tahun sepuluh, sing sitok p1d, sitok longbara, genggolan 18, genggolan 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, kami 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Lama berenang, betapa untuk merasakan perempuan. ya Jakarta masalah, Gak mau cara berbeda, UU, misalnya ke kiri, UU, mana tertolong, tertolong, gak perlu bergambar. Orang yang nggak hakim, terus dari hakim, hakim kan, hakim, mau mau hakim, ontara pulau dus orang nanti wong kan orang kan Mutah Bogor Kampung Mutah. tak tanglet. kalau Mutah itu ada badannya Ada dalenye ini kawin tak bulan dibuka orang-orang dari dari orang-orang dari itu tapi kira-kira besok di misalnya jadi kau yang dulu. malah naksah kok, bukan masalah mutai, aku lele ngerti nih, u masalah kilap, melingkam nanti mutai jadi perkok, ragil itu orang, mana ini, rotor-rotor gak siap, saya siaras itu tang mutai, karpet kan ini itu, rawatan idonya itu kan belum laku, jadi dikulasi, kata kata si karpet kan, malah yang ini penengahnya mengkilapkan di daun atau jadi aliran begiria. Untuk bermatsumbu ke barang gede, kalau orang kere, kaki yang kak? <gainan> paling <gainan> Untung jadi raga ganti. Wanei, syukur, jadi jadi <gainan> raga kita, kita dan kalau dari ini setengah apa anak itu lo ngerti wajibannya pertolongan dengan Gloria Pakar Item N Tenggaram juga mu endu masih kurang harus ditambah ditambahi ilmu hadis Tuhan hati sampai 24 Gak mewarnai mati urus enggak ketok apa-apa atau kohit itu masih jelas itu wajib Enggak dirahkitkan udah juga juga dilamar Wani ge tunangan barang karungmu nang ono tidak age nang Tapi 10 terjaga standar minimal, minimal ini itu mau buta buta itu, ande wali. Wali tu biasake ngger masalah Buta wali ing kana ki mahal iki. Wa terus semuanya mawar oleh nggak layak diminati kan? Pak Ilham, yang kita tadi malam kan? itu, yang itu Akhirnya Kiai kan? ramai sampai jadi berita tentang majalah, tentang koran-koran, luaran cerita Secara ini ya, segitu itu memang mungkin. Tapi ini mungkin digulai-gulai atau takut, tetap diletak. Tapi menurut tetap fase, corobulo pulau pribadi tetap darah di sana. Merkuk maksute nikah itu nok elak. Ya, yang terkena pun, elak-elak. Mana corobulo kangen lu, sechine limola. Ini kan umumnya lingkuran, bahwa di zainat telah menjadi milik emak. Tuh, umum noh. Jadi, Ustaz walaikannya lah satu jauh tanggal resmi milik yang Hebat, itu sekali Kan tiap kali Saya, saya, sekali itu rusak Iya, ke Jakarta di Jakarta si A si itu kan bisa lorok, beris mulai selesai mulai nih, ahli itu berbeda tak? maksudnya tarif loro itu elang eh, nilai publikasinya atau harus 2 gak cara sekejap yang dibutuh 2 no. tapi sekejap yang diambil-ambil enggak kuali, nah, maksudnya rame-rame tapi sekejap rame-rame, waktunya sistemnya juga tidak karuan. Masuk ke Irlande, Goten Tekstane, Goten Eklah, ketemu memang putus kasih ini. Ini penting belok terang, loh. Nak sampai kehilangan ulama-nya tenis itu, dan emas punya temen. Mereka pun Goten Sasa, kok nanti nanti. Itu uang terus nggak ada, beres ini dianggap. Dianggap. Ini uang tentiri Tony. Uang tentu orang Nekai, Wong Natronia. Coro teori Quran, oleh Berko Aliki, Kita. bareng ketemu ibnu umar ibnu umar putarannya ke Umar, marak terkenal nalo yang pergi ya ibnu umar, saya kok Wong kitab, om dari Quran ya alun nakam ada usidalah humput usilatum atau ikat atau amul lagi nak utul kita itu kitab alih kitab secara hukum Islam oleh sihkan ilanangi muslim oleh hafidh weton Ahli Karena kita malah ngeesong Jadi, kita pula, kita ngonggolnya silang-silang kita Ya, lebih asal belum, ahli kita, di Tapi, musyrikah, merk orang-orang walatang ibul musrika sih kata ya, Nurjai ya. beliau jonegaik wasdon musrika ini tak niat dijagumani dari ibnu umar pasir, kelapa, pasir, kata. Masur, singkun, Ayu, dari ibnu umar enak umar <giggle> jawa ini. Wa ayu zatim, wa wa ayu sirtim, wa agho mamin angka maratu, itma